Yeah, baby, yeah, see you.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 serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar bahagia dari Leslar tentunya baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini persahabat ya kita interview keseruan idola kesengan kita saat main tentunya lumba-lumba masya Allah banget ya keluarga bahagia Leslar family emang selalu membuat kita bahagia Membuat kita semangat pastinya Masya Allah Dengan tentunya kekiutan Kegesrekan Kebahagiaan yang diperlihatkan Masya Allah Dan terlihat BBL Gak ada takut-takutnya ya, ya Ketika main bareng lumba-lumba Masya Allah Saya selalu ya untuk Leslar Family Semoga selalu dilindungi Dari orang-orang yang tidak baik Doa terbaik Pastinya selalu kita berikan Untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabatnya kita lihat nih ekspresi BBL terlihat sangat-sangat bahagia ya. Ketika main lumba-lumba bareng papa bunda pastinya, Masya Allah. Namun kita lihat juga di kabar selanjutnya, ini cidukan yang sangat-sangat membahagiakan. Alhamdulillah persahabatnya mendapatkan asupan vitamin bahagia. Melihat mereka bahagia, pastinya kita pun ikut merasakan kebahagiaan itu Masya Allah Bunda Lesti dicium lumba-lumba dan dicium suami tercinta pastinya Salfok juga dengan ekspresinya BBL bersahabat ya hanya bisa melihat keromantisan dari pandanya Masya Allah hingga komentar pun banyak sekali diberikan di unggahan ini di antaranya dari akun Bangga mengatakan Masya Allah sabar ayang ganteng Fatih Panda Sehat selalu bahagia, terus kesayangan Leslar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT, amin Ada juga tanggapan dari Nurul Arvan, skor 25 Sabar anakku, kamu sudah bosan kan lihat Lesti Bilar pacaran muluk, katanya tuh Masya Allah banget ya Kita selalu bahagia pastinya, selalu bangga dengan apa yang disuguhkan oleh Leslar family Kemudian juga persahabat kita lihat di diunggungan Papa Bilar dua jam yang lalu Mengunggah foto ini cute banget ya, Papa B menggendong BBL dan Bunda Lesti. Sambil nenteng tentunya barang atau tas persahabatnya, Masya Allah. Namun kita dibikin salvak juga dengan kalimat yang dituliskan oleh Papa B. situ Papa Bilar mengatakan, Kasihan Bilar harus menggendong istrinya yang sedang menggendong tas, Belum lagi harus gendong anaknya, padahal jauh loh ke private jet temennya. Wow, ini persahabannya kembali persahabat. Papa Bilar menyinggung akun-akun gosip, akun-akun yang selalu menyebar fitnah persahabat. Ya, kita lihat di beberapa tanggapan komentar banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari Bang Adisky yang ikut menanggapi. Abang L bentar lagi udah bisa main mini soccer nih Betisnya makin jadi karena itu Masya Allah Ada juga tanggapan dari Bu Fir mengatakan dalam kalimat komentar Mengindir dengan gaya akurat dan tajam setajam anuan Rizky Bilar Masya Allah persahabat ya Sindiran Rizky Bilar Emang ini keren banget persahabat ya Dan kita lihat juga Ada tanggapan lain persahabat dari akun Instagram Mas Fatih Leslar mengatakan Markonah menangis lihat ini. Tuh, wow. Tentunya kita dukung ya. Terus untuk Leslar Family, mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian, kita lihat juga di IG-nya Kak Mersiska. Wow, malam hari ini, ada yang lagi jalan-jalan persahabat, ya. Nama dibikin Southwark banget dengan Papa B. Tangan kanan Persabatia ya, menggendong BBL, tangan kiri tetap menggandeng istri tercinta Masya Allah, ini yang membuat kita bahagia Luar biasa persahabatnya, hanya doa terbaik yang selalu kita berikan untuk Lesti, Bilar, dan BBL Untuk berikutnya juga persahabatnya kita lihat, gaya minum BBL emang lucu dan sangat-sangat cute banget ini BBL minum udah kayak cuci muka aduh kak nih ya ini kalimat yang diunggah oleh kak bibo nih persahabat ya. Masya Allah saking lucu dan sangat-sangat menggemaskannya. kemudian juga persahabat ya, kita lihat nih unggah terbaru ya dari kak bibo terlihat BBL sangat happy banget malam hari ini lagi digendong oleh kak Mary lagi main balon persahabat ya. ketawa ngakaknya Masya Allah candu banget BBL emang selalu bisa bikin kita bahagia dan semangat. Masya Allah, luar biasa! Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia terus untuk idola kesayangan kita. Masih menunggu, cedokan terbaru, pastinya, dan kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru dari Lesti dan Bilar, tentunya. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bermin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh